seperti ini ya. Nanti tolong dicatat dengan panitia tahu dibantu sama Barwit tadi. Baik, siap. Barwit nomor satu mana? Ada nama? Bisa dicatat dengan kolom. Nih, Ati mundur terus. Tempatkan. Tolong panitia dibantu. Ya, langsung sesuai nomor urut Mas. Ini paling timur sendiri nomor 1 2 3 silakan. satu tiga empat lima enam sampai sepuluh ke belakangnya terus. nopo nantikan suatu kan dipegang masing masing. digretak kami siap nomor, -nomor nantikan waktu ketika penilaian dan harus layak-layak ada sesuai nomor urut dibantu. Nomor urut 5 Nomor urut Silakan mana? Peserta nomor urut ya, ya, ya. nomor urut tujuh, nomor urut tujuh. lagi nomor urut 7. Mohon maaf untuk para penonton sedang diberi jalan Boleh kita peraton bersama untuk memeriahkan kota selayang-layang yang kita adakan bersama kali ini. Nomor 7. Nomor urut 8 sekarang. Nomor urut 8. Nomor urut 8. Gasnya selesai enggak apa-apa Oh, oh, oh. 14 nomor 2 tolong di kasih sana dulu. nomor berapa ini sudah sampai nomor berapa Pak? Hat? Nomor urut 16. Nomor 17. Paling Barat selanjutnya mengikuti barulah 7 mas penonton panitia penonton agak ke barat dulu ya kalau belum sampai barat belum saya mulai Pak 7 sini mas paling barat nomor 7 ini turunkan dulu mas sambil berjalan mungkin bisa diturunkan sambil berjalan lebih enak 10 paling sana 7 sini mas 7 sini 7 paling barat 7 paling barat ini nomor berapa nomor 10 kan nomor 7 10 sana timur ya nomor 7 mana nomor 8 nomor 7 8 nomor berapa ini nomor 9 Mas halo nomor berapa 9 sudah ya ada yang sudah diterbakan bisa memutuskan tempatnya masing-masing nomor 10 mana nomor 10 ya nomor 11 nomor 11 7 8 9 10 11 nomor 11 mana Mas Dik, tolong jangan di eh. Nomor 11 mana? Halo? Oh ya, sudah. 6, nomor 6. Ya. Yeah. Sekali lagi untuk para penonton sekalian, khususnya anak kecil ataupun orang dewasa, ketika ada layang-layang yang terputus, tolong jangan diambil. ya, Tolong jangan diambil, tolong jangan dikejar. Musik gak apa-apa, mas uh, ngepek, biar agak lebih seru. Saya hitung penilaian atas selanjutnya. tiga, 2, 1. Sudah mulai. Oh. Tim apa yang terjadi kali ini dari tim ruwet penilaian atas rupanya terjatuh kita lihat musik aja agak-agak keras Gak apa -apa, Mas. Gak baik. biar lebih seru kali ini kali ini dari tim Liping. Oh luar biasa dari tim blibing kita lihat juga dari tim lea. kali ini sudah diterbangkan juga kali ini di layang-layang ruwet juga terjun payung Weh, ini dari Ultraman silakan ya kita lihat kali ini Oh, wow. nah ini dari apa ini? Ini tadi jenis apa ini? Manok dares! Yuh, yes. manok dares! Awis, nah, tetap konsentrasi Tetap konsentrasi Juga ada kesempatan dua kali ketika manok daresnya ini kurang mangan Ya nah, gara, wis Bilih jagung di bayi manok dares Iya Layang-layang berbentuk Di linding. Wah Tipe rawat Jadi Sarawak ini yang mulai tenang Sini yes. Segera diturunkan Dari juga Kali ini yang belum turun uh, Terjun payung tim play dan juga dari tim back. Ya. Ah kalau tidak ada ya, naganya. Nomor urut 12, 13, 14, 15, 16. Ini adalah layangan jangkak layangan janggan dengan ekor terpanjang di langit gedung Panji Magetan 30 meter lho ekor layangannya yang di sebelah dan juga pesawat Sukhoi F-17 kita lihat untuk mas agar supaya 3 sama, hari kali ini dinamakan 12 dari gajekan ada kesalahan petunjuk, e e ya, yeah. ada kesalahan petunjuk. kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, di nomor juga ada di nomor urut 16 dari Magetan ada jasat beri kali ini berani yang luar biasa para penonton sekalian tepuk tangan dan penonton wow Bisa. juga ada di nomor urut Magetan ada semut kita lihat kali ini semutnya merayap merayap tidur juga Aga ada di nomor pesawat urut empat, F -17. juga ada pesawat. Wes, nanti tahi, sedangkan ekor, ekor, ekor, ekor, ekor, Bisa ekor, ekor, bisa Bisa ekor, kali kesempatan ya. ekor, kali ini Bebas ekor, kali sepanjang apa ekor, ekor, ekor, ekor, ekor, ekor, ekor, ekor, ekor, ekor, Ues pesawat temporer, jadi kita buat layangan berbentuk pesawat tempur. Di nomor urut 12 juga ada pesawat pesawat. Di nomor urut 14 semut. Di nomor urut 15 dari magetan, jagat Bali. Di nomor urut 16 dari tebot Sari Jimuk, yaitu lapangan eh yaitu layangan berbentuk bapangan pendot. Sisa sudah bisa ke dari sudah di turunan berkilai sudah tepuk tangan yang penonton hati-hati aja sampai <started> ngeblop loh mas Dikirimkan dan dipersiapkan, Mas. Nomor 17 belas sampai tujuh belas delapan belas, sampai dua satu, ya. Nomor 17 belas sampai dua puluh satu, dipersiapkan, Mas. Ah oh. 17 18 19 2 17 18 19 21 Ini adalah 22, layangan karena Bali Lur, Jangkat ya. Bali 30 meter, meter ekor. Punya saja, kita lihat saja untuk cara nomor 18, nomor urut 19, nomor urut 21 dan nomor 22, eh. menarik tarik ke sini Mas, Mas ya, menarik sini, Ada kecil tolong panitia. Panitia, para penonton agak geser ke barat, nomor urut 17 ini. Ya. Tolong nanti jangan geser-geser Mas ya. Tetap pesakan tempatnya. Jangan bertingkah pindah. Ya? Jadi jadi ya jadi dari tim penilai juga, juga tidak bingung itu nomor berapa nomor berapa ya. Sekali lagi saya informasi, uh, saya beritahu untuk para peserta ketika terbangkat okay, jangan jagat bali berpindah tepat tetap menyelesaikan tepatnya nomor urut delapan dan tim yang tujuh, nomor urut tujuh belas nomor berapa skema sih ya belas paling barat. Dakat Bali ya, nah, nah, nah, nah, nah, nah. dari Majen Kota. Oke Pak ya Majun Kota Pak nah, ya. Oh, maketan. Oh Maketan nih. Oh Sakin Maketan Oh Niki tim nopok seorang apa Pak? yang paling lama proses, silakan, meter lebih, oh bahkan lebih, lebih ya, oke, okay. berulang kali, oh, berulang kali, itu penggemarnya memang banyak, ini situasi Jangan, Jangan tempat Mas. Oke. Sudah siap. Dua satu supaya.